Kita keunggahan pertama, bersahabatnya sebelumnya kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki nih dari Abang Rizky Milar, Sahabat ya yang malah tentunya memposting sebuah postingan foto private bareng Dede di Kejora yang malah tentunya sudah diumumkan untuk acara pernikahan tinggal beberapa bulan lagi. Itulah tentunya yang diucapkan oleh Bang Bilar di tentunya lewat caption yang dituliskan bersahabat ya. Ini membuat semua para fans seluruh dunia tentunya Leslar Watts sangat bangga dan bahagia persahabatnya Mendengar kabar baik dari idola kesayangan kita langsung dari Kak Rizky Bilar yang mengumumkannya ya ya Mudah-mudahan lancar sampai hari nanti amin ya robbal alamin Dalam postingan Abang Bilar pun tentunya banyak sekali di komentar dan doa serta dukungan persahabat ya Ada tentunya... Doa dari Hari Putra Lida, bersahabatnya mengatakan lancar sampai Hari Haka. Semoga Allah selalu melindungi kalian berdua. Amin. Itu doa dari hari Lida, bersahabatnya juga tentunya dukungan dan doa dari... Juragan 99 persabat ya keren banget nih Amin semoga lancar sampai hari Habroku itulah ucapan doa dari Juragan 99 persahabat ya keren keren banget nih ada juga tentunya doa dari Bunda Elvi persahabat ya Bunda Elvi Sukaisi mengatakan dalam kolom komentar Insya Allah semoga selalu dalam RidhoNya Allah Subhanahu Wa Taala dilancarkan segalanya Amin ya robbal alamin. Itulah doa dari orang-orang hebat, persahabat ya, yang selalu mendoakan dan mendukung Buat hubungan lesti dan Rizky Bilar Memang luar biasa banget, para sahabat, ya Banyak sekali doa dan dukungan untuk idola kesayangan kita Dan tentunya para sahabat, kabar ini langsung masuk ke Lambeturah Para sahabat, ya, kita lihat aja di akun turah Tentunya sudah posting aja postingan Abang Rizky Bilar Pak sahabat ya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Selamat semoga dilancarkan Amin Pak sahabat ya Doa langsung juga di Pak sahabat kita komentar dengan yang baik Dan tentunya kita tunjukkan kekompakan kesulitan kita Untuk selalu mendukung, mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya para sahabat, setelah mengumumkan tentunya acara pernikahan nanti para yang Les Lesti Rizky Bilar Kita mendapatkan vitamin cidukan bahagia malam hari ini, para sahabat, ya Lesti Kejora ada di rumah Rizky Bilar malam hari ini nih Kita lihat di GS pribadinya Abang Bilar tuh para sahabat, ya Aduh makin bahagia aja melihat pasangan gesrek pasangan romantis dari Lesti dan Bilar ini para sahabat, ya Baru saja umumkan pernikahan, langsung bersahabat ya, kita lihat tentunya kebersamaan dari Lesti dan Rizky Billar malam hari ini. Mudah-mudahan niat hajat baik dari Lesti Bilar selalu diberikan kelancaran, tentunya sampai hari hari nanti bersahabat ya doakan saja. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan cindukan vitamin manja nih malam hari ini, Lesti dan Rizky Bilar sudah bareng malam hari ini bersahabat ya. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya ya. Pastinya, tentunya bakal ada kejutan yang bahagia, tentunya buat kita semua para fans. Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini, para sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, menyeucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.